Masa pertama mengenalinya Ku rasa dia paling sempurna Ada di dikala ku pandang dia Adakah dirinya hatinya sudah dikunyah Adakah aku toleh pusing ke kiri Bijak-ijak dia pandang aku dan tolerasi Tak sanggup juga dia tiada di sisi Sanggupkah dia mendemani hingga akhir nanti Bila waktu tanpa dia di depan mataku Ibarat diriku rasa sungguh sangat sayu. Bisakah kau bolehkah kau menemaniku Agar dapat kau teman diriku di hujung waktu Dan bila di saat berasa kesepian Saat aku jatuh perlu murah kritikan Saat juga bila terima hentakan. Aku harap jangan kau meninggalkan Legit terbina bila kau tiada Tetapan fana di fasa pertama, akan aku benamah ligai rupa mencinta agar di benak kita bahagia. Ya. Perikat tujuh fasa lalu kedua lebih rapat ku mengenalinya Aku ingin hidup bersamanya, so, su-di su aku sanggup terimanya. Dan bila aku tertimpi berpimpi, rasakan dia juga rindu diri ini. Kalbu semai tertanam ku selami. Harap bila aku jatuh kau ingin lewati, kau jatuh sanggup, aku jadi lor cepam. Satapas hujan cukup bersemayam. Sepatu tanggal masuk dan beri salam. Terkuat genggam gerbang takkan bisa karam dengan setiap tanda akan berputik coretan gambaran dirimu akan kulihat masa rentasan waktu tiba akan kuresik hidup bersama gembira menuju akhir hayat persi di ada di khayalan ya. jatuhkahmu jangan cinta masa rentasan sudah waktu tiba jamu. akan kuresik oh. Dan kini lagi tidak kisah Ini cita terbina bila kamu tiada Tatapan farah di fasa pertama Akan aku bina mahni gairi pabit cinta Akan dibenak kita bahagia Leji terbina bila kamu tiada